Oke, okay, kita teman-teman semuanya kita mulai tutorialnya ya. Saya buat dari awal ya. Saya buka file SketchUp di sini. Ini berdasarkan request dari Bapak Yoso Sutio, Bang buat tutorial jika atapnya menggunakan seng bergelombang. Ya, oke, okay. kita akan buat atap bergelombang ya, tapi bukan seng ya, genteng, genteng. Genteng yang bergelombang, ya, swear reel yang di lapangan Oke, kita mulai teman-teman semua Buka sketchup, ingat ya Semua semua rata-rata tutorial yang saya buat itu Memberikan service yang terbaik buat Anda Membuka sketchup itu dari nol, Oke, dari awal dibuka aplikasinya ya, Supaya teman-teman uh, semua tahu settingannya Oke, style Oke, style Oke, Nih, ini oke okay. kita akan membuat atap realistis ya model info desimal oke. Okay. Centangannya kita kurangi kita ubah menjadi milimeter ya ya Oh e, ciri khas channel perjuangan tuh itu memberikan service yang terbaik buat teman-teman semuanya bahkan orang yang mau belajar dari nol pelajari Uh, channel ini cara membuat modeling uh, pada api Jakarta ini berkualitas tentunya memberikan yang terbaik buat anda Oke okay. kita akan buat atap bergelombang ya kita pelitur rectangle di sini ya. ingat ya teman-teman saya membuat tutorial dari aplikasi langsung dibuka ya memberikan service yang terbaik buat anda Oke okay. eh uh, kita masukkan ukuran di sini ya Uh, ukuran sekitar ya enam meter juga boleh oke okay. enam meter kita skala pencet S ya teman-teman ya oke okay. setelah itu kita pencet kesini lima meter mm -hmm kasih lembar lagi bukan skala Oke okay. uh, saya rasa diperkecil lagi ya Nah segini ada cukup ya jadi saya akan membuat tutorial cara membuat atap teman-teman Oke okay, di sini saya akan membuat dinding ya Oke okay, kita pencet 100 di sini titik 2, terus 150 Oke, okay, make group hai komponennya. Oke, okay, terus kita Ctrl C, Ctrl V, kita buat kolom di sini, kolom praktis ya. 150 juga. Oke. Okay, yeah. Oke. Okay. Make unique. Oke. Okay. Kita buat tanda miring di sini agar kita tahu titik tengahnya, skip ctrl c ctrl v di sini kita akan buat dinding ya dengan menggunakan teknik komponen ini tentunya anda mendapatkan detail yang lebih baik ya banyak keunggulan apabila anda menggunakan teknik ini Oke kita turun lagi model infonya Oke, okay. oke, okay. atau lagi model info? Oke, okay. oke, okay. motor X pasti oke, okay, atau C pasti di sini. Dengan Anda meng ya suatu modeling maka Anda bisa mengetahui uh, volume dari dinding tersebut. Kemarin saya sudah uh, sampaikan pada tutorial yang kemarin. Uh, satu kali satu kali pasti pasti any, any info dari dinding itu langsung ketahuan biayanya teman-teman dengan menggunakan program Excel RAB dari channel PWJ Creator. Jadi Anda tidak perlu menggunakan macam-macam plugin yang aneh-aneh ya. Ya cukup menggunakan tool original Sketchup itu udah semua terlihat itu anggaran biayanya. Itu. Uh, style builder lah itu itu ya. Sebenarnya sih masing-masing punya cara sendiri ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih akurat tuh menggunakan Excel ya karena itu dibuat khusus untuk membuat rencana nanggren biaya oke okay. di sini kita akan buat dinding oke okay, dindingnya uh, 1 2,5 aja deh oke okay. skip double klik ya yeah. uh, di sini saya nggak buat kondasinya uh, ya skip karena ini difokus untuk membuat detail genteng ya, oke okay. ini aja genteng bergelombang teman-teman. Kenapa saya kemesraikan genteng bergelombang? Ya eh, karena memang di lapangan itu kenyataannya modelnya bergelombang teman-teman. Ada overlapnya kalau buat genteng yang dilakukan. Ya teman-teman boleh cek lah di lapangan kayak gimana ya. Dimana eh, buat 3D itu mesti sesuai sama lap lapangan lebih detail lebih bagus 200 oke okay. Di sini saya buat satu meter menggunakan tool tab tool ya oke okay. oke okay, kita ikuti garis step mutual tool sebelum oke okay udah ketutup ya. Ya, sinyal kita buat di sini berapa derajat? 90 derajat ya. Oke, kita buat pisplang di sini. Ingat ya, pada tutorial ini kita akan membuat tutorial genteng bergombang ya. Uh, sesuai kemarin saya udah buat tutorial genteng bergelombang ini tapi saya tidak jelaskan. Tapi di sini untuk tutorial ini saya akan jelaskan ya seperti contoh gelombang ya ini teman-teman kreator Oke okay. hmm. oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. ya seperti contoh pada tutorial saya sebelumnya Kita akan buat uh, tutorial yang detail genteng seperti ini. Oh, ya. Kita simak baik-baik ya. Selamat datang pemirsa semuanya di Anda tutorial bagi standar ilmu teknik. Seling rumah saja. Maksimal mungkin prinsip tersebut saya akan membuat tutorial hmm. yang semaksimal mungkin memenuhi ya, standar gentel kayak gini ya teman-teman. Ya. ya. Jadi kita akan membuat tutorial genteng kayak gini ya. Saya akan jelaskan kalau ada dalam video ini tidak dijelaskan ya, supaya anda bisa menerapkan di lapangan. Kenapa saya merekomendasikan ya membuat detail kayak uh, bentuk es kayak gini? Karena memang real di lapangan bentuk gentengnya kayak gini ya ada overlapnya teman-teman itu ya. Jadi banyak nilai plus yang anda dapatkan bila menyimak tutorial dari saya. Realistis, mudah dan misalnya detail genteng ini ya. Anda ubah bentuknya itu Anda tidak cukup Anda tidak mesti mengulang buat lagi. Anda bisa mengubah dari komponen ini menjadi berbagai bentuk modeling genteng ya. Oke. Nah, jadi kita akan membuat tutorial genteng kayak gini ya. Kita kembali ke SketchUp. Oke. Sudah pakai lama, teman-teman. Ya. kalau ada yang lebih bagus eh ya, why not kayak gitu kan oke okay, tinggal kita mulai membuat betul gentengnya ini kita buat kayak garis kayak gini dulu ya udah lama sih saya nggak buat tutorial kayak gini oke okay, oke okay, kayak gitu kita kira-kira aja ya betul gentengnya kayak gimana di sini saya taruh ketebalannya 2, lebarnya 200 aja ya, oke kurang, 222 aja ya, 202, 220 ya, kayak gitu. Terus ini kita select dari sini, control, kita arahkan ke sini, oke lalu kita copy, akan kesini oke okay. hmm, ini kita buat tumpuan garis ini kesini ya oke okay, kita bisa dulu ke pinggir ya tekan m oke okay. oke okay, kita buat genteng di sini teman-teman ya jadi saya nggak edit video ini ya langsung original ya tanpa editan anda agar bisa anda terapkan ya saya warnai warna merah eh ya busan warna merah warna hijau, eh, biru aja biru Oke okay. nah, Oke okay, gitu terus kontrol move. Oke okay. kita make unique ya. okay. tapi kita warnai transparan dulu ya supaya Uh, gampang kita lihat modeling komponennya. Jadi teknik ini teman-teman tidak -teman, neraka itu ya, ya memang diperkenalkan oleh channel PJ Karator. Oke. Jadi tujuan transparan ini agar kita bisa mudah melihat area ini ya teman-teman. Oke. Ntar kita make komponen aja ini ya di sini make komponen terus kita control move ke sebelah kiri, jadi ntar kita edit bisa keluar ya. Oke okay. ya apabila kayak gini teman-teman, setelah ini lalu anda selek keduanya, my group, oke, my group masuk ke area grup kayak gini, lalu anda pindahin ke sini teman-teman, oke, okay. ya, yeah. oke, okay. control move, ketik uh, kali eh uh, 10 NTR oke. Okay. ya terlalu panjang kayak gitu. Ya, select lagi, oke. Okay. Ya, control move. Tidak tanda kali di laptop Anda terus C 16 enter. Oke, okay, kayak gitu. Eh uh, atas. Oke. Okay ya yeah. oke okay, kayak gitu teman-teman kontrol -teman. move uh, kali sembilan hmm, belas enter okay, kayak gitu oke okay, lalu lebih tadi <laughs> ya yeah. oke okay. Oke, okay. saya rasa kayak gitu. Kita biasa ke sebelah kanan, kita ambil setengah dari ini, langsung kita pastikan ya, supaya area kosong di sini agak menyempit, teman-teman. Gitu juga agar gaya kosong di sini menyempit, saya rasa cukup aja sih. Oke, okay, ini. Oke, cukup ini kata copy ya control move oke ini saya hapus di sini agak ada berlebihannya keluar oke pas di sini oke ya geser udah pakai lama ya teman-teman ya oke okay, kontrol move oke okay, rotasi ya yeah, oke okay, gitu ya yeah. oke okay. Oke, okay, itu cara delete ya teman-teman ya. Ini kita delete. Escape keluarga Oke. Okay. Ya. Yeah. Seperti itu. Ya. Yeah. Tekan M untuk menghilangkan move ya. Nah ini ambil setengah dari uh, persegi warna biru ini. Kita geser lurus ke sebelah kanan gitu agar ruang kosong area sini terlalu kurang, nggak terlalu gede lah uang kosongnya teman-teman. nah udah selesai ya, tutup-tutup ya. Tinggal Kak, kita pikirin hmm, eh, apa ya, noknya di sini ya, nok. Oke, kita buat noknya sederhana aja, ya. bulat aja. Ya. Oke, ini buat circle sekitar berapa di 59 aja ya. 60 aja. Ya. Oke. Okay. Nah, kita buat garis di sini untuk jalur volumenya. Oke. Okay. di tempat keren tadi teman oke okay. oke okay. klik tiga kali klik tiga kali misalkan itu kita follow me oke okay. seperti itu teman-teman kurang gede lingkarannya kita berusaha lagi Yes, seperti ini, oke-oke. Okay. Okay. Keren, kan? Cuman, nah, ya, ini kita copy. Oke, okay. dan area sini kita copy. Kita buat garis penanda di sini, ya. Pegangan, ya, kita copy ini juga. Kita copy kita delete ini ya lalu kita oh grand direction kayak gitu lalu kita ambil pegangan ini kita taruh di sini ya, teman-teman oke okay. ya seperti itu ya setelah itu kita edit ini benteng ini kita masuk ke grup double click kontrol C, lalu kontrol V. Nah, kita mulai mengedit menjadi atap gelombang Double klik. Oke, okay. di sini saya extrude ya beberapa meter, berapa sentimeter. Lalu saya lihat di sini. Oke, okay. uh, area sini kita akan membentuk detail gentengnya. Daerah sini untuk kita mengutuk rangka atapnya. Oke. Okay. Oke, okay, kita buat penting yang berbentuk realistis sesuai yang di lapangan ya. Ya, seperti itu. tanda ambil titik tengah. Ya, kita ambil setengah dari titik tengah tersebut. Oke, okay, sini ya. Nah, ya, cukup. Terus, kita buat lekukan di sini. Oke. Okay. Oh kita majuin tiga, sekitar 30 mili. Oke, okay, untuk overlapnya. nya Oke hmm, tekan tekan A ya untuk memberikan tinta arch ya seperti itu. Oke okay, berarti ini kita tekan tab measure tool kita uh, turunin berapa senti tujuh aja tujuh. Kita tekan A. Oke okay, seperti itu lalu oke okay. kita kontrol ya kontrol move, move copy garis tersebut oke okay. apabila terlalu rasa terlalu tipis kita kasih ketebalan lagi kita naikkan berapa senti berapa milik Oke, okay, kontrol, kontrol move Biar agak tebel Gentengnya, oke okay, kayak gitu ya hmm, Lalu ini garis step musul itu kita delete Oke, okay, klik tiga kali uh, Kita shift, tahan Double click garis ini. Kita shift, tahan Delete Oke, okay, kayak gitu teman-teman Hmm, lalu kita sele garis ini, ya terus ini kita kontrol move ya, kayak ini ya. Oke, Oke. kita copy garis tadi itu, ya. terus kita tekan garis di sini ya. Kita tumpukan ke arah sini. Oke ya, lalu saya kontrol move area sini, teman-teman control move terus tekan lagi 5 enter kayak gitu ya mudah kan setelah itu ini garis ini kita tutup hapus saja lihat aja. aja. Hmm, ini kita tumpukan di sini ada sini dan ini juga kita tumpukan ke sini oke okay, kayak gitu lalu kita delete area sini ini bukan delete ya di select, di seleksi terus area sini juga kita seleksi, control misalnya anda salah pencet, misalnya area sini, dengan shift teman-teman set ya, itu oke jadi pemula juga boleh mencoba, ini ya control ya, control terus ini karena kita select tekan shift, oke. Okay. Ya, yeah. ya udah terselect ya. Tinggal kita munculkan uh, tulisan box di sini, oke. Okay. Sandbox. Ya, ini tuh from countries pencet ini, teman-teman. From countries. Oke, okay, kayak gitu ya. Udah tertutup ya. Tinggal kita explode, kayak gitu. Nah, ini kita make group, delete, oke, okay, lalu kita, ini tekan control, lalu delete agak sini ya, oke, okay. supaya nggak rusak uh, permukaannya, tekan control, tahan, uh, lalu kita warnai, warna terserah anda aja, uh, ini aja, eh, bukan, Ah, bukan. Kalau hmm. ini, oh ini aja keren. Ini yang keren. Oke, kayak gitu udah jadi ya. Tinggal kita buat rangka atapnya, teman-teman. ya Oke, kita buat rangka, tap di sini. Hmm, ya, ini kata Anda select. Ini tebalan sekitar ya. Oke, kira-kira aja ya. E, 50 coba, bagus enggak? Oh ya, terlalu. Oh ya, kita taruh 40 aja ya. 540 mm. Oke kalau hmm, kita extrude Sekitar 50 Ya sebagai kayu kasunya ya Ya ini Kayu rangnya Ini teman-teman ya, Sekalian sama rangka atapnya <guluh> Ada nilai plus Yang kita suguhkan kepada anda ya Maka simaklah Channel Projugator Tentunya mereka yang kelebihan Yang terbaik buat anda Oke okay? 40 Oke okay. kontrol dua oke okay, kayak gitu nah, channel ini uh, tidak sombong yeah. ya Iya <laughs> yeah, tapi emang kenyataannya kalau ada yang satu yang kelebihannya anda saya bukan ya monggo di subscribe Oke okay, 30 lalu saya extrude, saya ratakan ke ujung sini ya, oke kayak gitu lalu kita ini make group. lalu kita hmm, selek dari sini kita naikin ke mendekati genteng tersebut ya, ya. Uh, oke, okay. cara agar lurus naik ke atas, ini kita extrude aja teman-teman kita ikuti garis ini ya escape ya, oke karena tadi digeruk ya ingat ya harus lurus mengikuti garis bantu ini bantu bulk ini oke lalu kita naikin lagi oke kayak gitu lalu area sini ada delete oke ini ya tersisa area sini dua lalu ini delete ini delete ini delete, semuanya. ini delete terus soften dari sini teman-teman klik kanan, soften ntar kita sambungkan uh, rangka atap ini kita sambungkan dengan kita explode soften Deh, salah, salah pencet teman-teman oke, kita buat garis ulang uh, Ctrl Z jadi area ini belum tertutup ya. Kita buat garis ulang agar tertutup. Kita buat garis ulang. Tolong Z. Ya, udah tertutup ya. Kita warnai lagi. Ini kemarinnya. Oke. Okay. Uh, soften. Soften. Soften. Soften soften ya rangkaian tab ini kita sambung dengan kita explore teman-teman Oke okay, soften soften soften soften kayak gini ini juga kita soften ya ntar uh, uh, kita sambungkan antara satu dengan yang lainnya dengan kita explode soften Lalu kita pasangkan layar, ya. Hmm. Soften, soften, soften. Oke, soften. Oke, okay. okay. ini kita pasangkan layar, ya. Oke, okay. ini teks. Oke, okay. genteng, taruh genteng, Hai Oke, okay. ubah lagi, genteng. Oke, okay. ya, kayak gitu ya. Uh, ini langsung kita select semua, teman-teman. Oke. Okay. Setelah itu, kontrol C ya, skip baru grup. Lalu kita hmm, ini belum delete ya, baik Oke, okay, skip lalu. oke kita geser lurus ya kita geser lurus lurus kayak gitu Ya ini ya tanda warna merah ya kita geser lurus kayak gini oke udah merapat ya lalu kita dari sini udah masuk ke grup ya double klik lalu kita delete lalu kita control V kita ya lalu, lalu kita rapatkan di ujung sini teman-teman ya, ya kayak gitu ini micro lagi delete seperti itu dan lalu kita hilangkan layarnya ya ya seperti ini lalu kita layarnya terus kita delete area sini teman-teman delete oke seperti itu kemudian kita terus lagi oke okay. oke okay, kita skip keluarga grup. kita cek hasilnya ya seperti ini teman-teman oke okay. oke okay, ini kan keluar ya keluar untuk memotongnya simple kita make unique Oke okay. tinggal dipotong aja white model Oke okay, gitu Micro, group klik kanan ke atas-bawah Micro, micro, LX selesai urusannya ini juga white model terus pilih kanan ke atas kanan bawah grup Oke okay. Sekian dan terima kasih, mohon doanya teman-teman, agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin.